Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Insya Allah, semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dan dilancarkan dalam mencari rezeki selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kamu solehita lah, Saidina Ibrahim, wala Ali, Saidina Ibrahim. Wah barik Allah, Saidina Muhammad, Walaa Ali, Saidina Muhammad. Kama Barokta lah, Saidina Ibrahim, Walaa Ali, Saidina Ibrahim. Fir'alah mina ini nakahami demajit. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali untuk mereview mobil. Insya Allah mobil-mobil yang akan saya review bisa menjadi bahan rekomendasi maupun pertimbangan baik kita akan saksikan langsung nah ini mobilnya Suzuki carry pickup yang 1500 tahun 2013 warna putih platnya daerah Tangerang Kota. Pajaknya panjang di bulan 9 September 2022. Tipe mobil ini kargo. pickup bak terbuka tipe kargo. Untuk bak-baknya bug semua masih original ya. Tidak ada yang bekas gantian. Hanya sedikit lecet lecet wajar karena ini memang mobil angkutan untuk di bak-baknya pun tidak ada yang kropos ataupun karatan ya semuanya masih dalam kategori aman tinggal dirapihin dicet ulang kembali jadi baru lagi untuk sasis pun kita cek semuanya masih dalam kategori aman mobilnya nggak bekas banjir nggak bekas nabrak untuk ban serap ada di belakang tersedia masih sangat tebal dalam mendalaman pun di kolongannya semua aman ya untuk mesin pun bagus ya, nggak ada masalah. Ini mobil tahun 2013 bertransmisi manual, pick Pickup pick-up 1500 Mega Cargo. Warna putih. Interior dalamnya masih terbilang cukup rapi. Plafon pun masih rapi semua ya. Nah, mobilnya masih sehat semua. Mesin-mesin utuh, rangka utuh. bak-baknya juga masih utuh tarikan mesinnya pun masih enak ini kita jual murah di 75 juta ya saudara seandainya berminat bisa langsung menghubungi saya lewat WA insya Allah kita melayani cash ataupun kredit Suzuki Carry tahun 2013 Warna putih Kirnya hidup semua SNK daerah Tangerang Kota Pajak tidur Masih enak Langsung bisa dipakai usaha Untuk mesin-mesin kita cek ya Nah, ini mesin-mesinnya semua tulang-tulangan semua di pintu masih dalam kategori bawaan original dari pabrik kita cek ya mesinnya suara mesinnya masih halus Semuanya masih asli original bawaan dari pabrik. Mobilnya cukup cukup rapi istimewa. Dijual seharga 75 juta. 75 juta. Nego santuy ya yes, saudara. kita cek juga semua untuk ban-bannya pun masih cukup tebal ya berlistun dengan profil ban 8 PR 97 per 95 ring 13 untuk umur ban masih panjang, 2021 baru kemarin ganti bulan 2 nah, semuanya kita check in suara mesinnya pun masih angsam enak ya paling kalau tinggal ganti oli aja kita sudah ngolong nih di kolong ya untuk bak kita fokusin lagi ini hanya kotor ya baknya hanya kotor bisa dicat ulang kembali kalau saya perhatikan sih nggak ada yang tengok-tengok ya ini tinggal di cat ulang aja tipe model kargo 1500 cc Baik saudara, saudara, berikut yang tadi telah saya sampaikan. Semoga menjadi bahan inspirasi, rekomendasi saudara, saudara semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan senantiasa konsumsi vitamin dan berlaku hidup sehat. Akhirul salam, mohon maaf apabila kata-kata ada yang salah maupun penyampaian yang kurang berkenan. Ataupun tampilan yang mungkin kurang menyuguhkan mohon maklum adanya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wa bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sejahtera.